Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media yang kami banggakan dan menjadi mitra kerja KEMRUS lalu, mudah-mudahan kita semua dan teman-teman dalam kondisi yang sehat, senang dapat berjumpa kembali dalam menjelaskan perkembangan kinerja diplomasi dalam penanganan COVID-19. Sebagaimana dalam kesempatan briefing briefing yang lalu Dalam uh, kesempatan hari ini saya juga ditemani oleh Mas Rizal Selaku PLT Kepala Biro Dukungan Strategis uh, Pimpinan Dan Mas Yuda selaku Direktur Perlindungan Warga WNI dan Badan Hukum Indonesia Ada dua topik utama yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini Pertama, mengenai kerjasama internasional dalam penanganan COVID-19 dan kedua, mengenai perkembangan perlindungan WNI di luar negeri. Mengenai topik pertama, dapat kita garis bawahi kembali bahwa tidak ada satu negara pun yang terbebaskan atau kebal dari COVID-19. Pandemi ini merupakan musuh kita bersama, musuh negara-negara dunia, sehingga harus dihadapi bersama pula dengan bahu-membahu. Di tengah pandemi global ini sudah sewajarnya lah Bila pendekatan yang bersifat multilateral menjadi landasan uh, kerjasama internasional Oleh karenanya Indonesia terus uh, berkontribusi dan berperan dalam berbagai forum internasional Pada hari Senin yang lalu, tanggal 4 Mei 2020 Menteri Luar Negeri kesempatan mendampingi Bapak Presiden Dalam pertemuan KTT Online, Online GNB yang bertajuk United Against COVID-19 kita sama-sama sudah mengetahui bahwa pertemuan ini dihadiri oleh 28 kepala negara pemerintahan, satu wakil perdana menteri dan empat organisasi internasional. Dalam pertemuan KTT online GNB tersebut, Presiden RI telah menyampaikan tiga pesan utama. Pertama, perlu adanya penguatan solidaritas politik antar negara GNB untuk bersama-sama memfokuskan upaya dan waktu demi melawan Covid-19. Kedua, Presiden RI juga menegaskan pentingnya tidak sama konkret khususnya dalam aspek distribusi obat-obatan dan vaksin COVID-19 yang berkeadilan bagi negara-negara berkembang. Ketiga, penguatan kemitraan global bagi negara berkembang termasuk lewat bantuan pembangunan dan kemanusiaan, keringanan hutang, dan debt swap for COVID-19. Negara-negara GNB yang mayoritasnya adalah negara berkembang adalah negara yang paling merasakan dampak dari COVID-19. Oleh karena itu, Indonesia sebagai salah satu negara pendiri gerakan non blok melihat pandemi ini sebagai musuh bersama. Indonesia juga menyangkut baik adanya kesepakatan pembentukan Satuan gugus Tugas GNB. Teman-teman, karena kita beralih pada uh, masalah perlindungan WNI, namun sebelum itu saya ingin menambahkan sedikit mengenai apa yang kita lakukan oleh kerja diplomasi terkait dalam mendapatkan bantuan internasional atau dukungan internasional. Hingga saat ini ini setelah menerima 101 dukungan internasional dari 9 dukungan pemerintah, 82 dukungan dalam pemerintah dan 10 organisasi intensitas internasional. Bantuan ini beragam bentuknya dari bentuk hibah. Tunai ataupun ibah barang Tadi kalau teman-teman Sama-sama mengikuti Paparan dari Menteri BMN bersama Menteri Luar Negeri istana banyak hal yang disampaikan Terkait kerjasama Khususnya dalam Pengadaan alat-alat kesehatan Mengenai Perlindungan WNI Beberapa Perkembangan yang dapat kami berbagi adalah Pertama, menyangkut jumlah WNI yang dinyatakan positif terkena COVID-19. Hingga saat ini tercatat jumlah WNI positif COVID-19 sejumlah 705 orang, ini maksud kami adalah di luar negeri ya, dengan rincian, yang sembuh atau negatif 325 orang, yang masih dirawat sebanyak 344 orang, yang meninggal dunia sebanyak 36 orang. Kedua, terkait penanganan jamaah publik, di beberapa negara dari total jumlah jamaah tablik 1.148 orang saat ini yang tercatat 30 WNI peserta jamaah tablik di, di Pakistan positif mengidap covid-19 dan 24 diantaranya di telah menyatakan sembuh 75 WNI peserta jamaah tablik di India positif mengidap covid-19 71 diantaranya telah menyatakan sembuh Sedangkan 1.043 orang lainnya dinyatakan sehat, atau setidaknya hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi ada di antara mereka yang terpapar. Tentunya pemerintah melalui perwakilan kita di negara-negara di mana ada konsentrasi peserta jamaah publik, terus melakukan koordinasi, komunikasi, dan untuk memastikan kondisi kesehatan dan keselamatan mereka. Dalam kasus tertentu, pemerintah melalui perwakilan kita juga memberikan pendampingan hukum Atas masalah hukum dan kekonsuleran yang dihadapi oleh beberapa masyarakat kita Ketiga, terkait perlindungan WNI yang tertunda kepulangannya dari luar negeri Semenjak tanggal 10 April hingga 3 Mei, terdapat 1.160 WNI non-residen Atau pemilik visa jangka pendek yang tertunda kepulangannya dari luar negeri dari angka tersebut, 797 orang sudah kembali ke Indonesia 363 orang belum kembali ke Indonesia Dengan demikian masih terdapat sekitar 363 orang yang masih perlu kita fasilitasi ke pulau tanah Air Keempat, terkait pemulangan ABK dari luar negeri Higat, higat, higat, maaf, higat tanggal 6 Mei 2020, tercatat 12.990 ABK yang telah kembali ke Indonesia dengan catatan untuk kepulangan pada minggu pertama bulan Mei adalah sebagai berikut: 5 ABK WNI telah pulang ke Indonesia pada tanggal 2 Mei 2020. 468 ABK WNI telah pulang ke Indonesia pada tanggal 3 Mei 2020. 203 ABK WNI telah pulang ke Indonesia pada tanggal 4 Mei 2020. 29 ABK WNI telah pulang ke Indonesia pada tanggal 5 Mei 2020 Tentunya seluruh proses pemulangan ABK WNI ke Indonesia tersebut Telah memperhatikan protokol dan prosedur kesehatan Yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Di setiap entry point ke pulangan ABK WNI kita Terkait update informasi, informasi kasus COVID-19 Yang Menimpa warga negara asing yang berada di Indonesia. Rekapitulasi informasi informasinya sebagai berikut. Saat ini terdapat 590 kasus COVID-19. Warga negara asing di Indonesia. 92 orang positif. 314 orang. Orang dalam pengawasan. 164 orang sembuh. 17 orang meninggal dunia. Tentunya pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri terus menjalin komunikasi dengan perwakilan negara-negara yang berada di Jakarta atau di tempat-tempat lainnya, di mana konsulat asing, di mana warga negaranya terkonfirmasi tentang COVID-19. Rekan-rekan sekalian, itu kurang lebihnya pengantar dari saya atas beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan briefing pada hari ini. Terima kasih. Selanjutnya, mungkin saya ajak Pak uh, Rizal untuk sedikit memberikan tambahan pokok-pokok kegiatan Menteri Luar Negeri yang perlu sama-sama kita ketahui. Silahkan okay. Pak Rizal. Uh, makasih Pak Faizal, selamat uh, siang dan juga sore teman-teman media semua. Uh, Mudah-mudahan tetap sehat. Pada kesempatan kali ini, uh, saya sedikit akan mengupdate beberapa kegiatan Ibu Menteri Luar Negeri uh, seminggu terakhir setelah hari Rabu beliau menyampaikan press briefing Uh, seperti biasa satu minggu terakhir beliau terus melakukan uh, apa namanya uh, fokus beliau adalah tetap untuk menangani uh, covid ini dari aspek sama internasionalnya uh, tentu tadi sudah disampaikan major event yang disampaikan dilakukan oleh ibu adalah mendampingi Bapak Presiden uh, menghadiri KTT Virtual Gmb tadi sudah disampaikan oleh uh, Pak Faiza tentu sebagai bagian dari Uh, gugus Tugas beliau juga melakukan berbagai pertemuan uh, terkait dengan konsolidasi uh, dalam negeri untuk memastikan penanganan mitigasi uh, COVID-19 di dalam negeri uh, dengan berbagai uh, kalangan, khususnya menteri-menteri, baik uh, di level Menko Polhukam maupun menteri PMK, dan juga tentu yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden. Nah, selanjutnya beberapa kegiatan khusus yang terkait dengan konsolidasi perwakilan tentu dengan tim beliau di apa di Kemlu adalah bagaimana memajukan terus kerjasama internasional khususnya saat ini fokus beliau apa namanya fokus beliau adalah menangani atau mengadvance kerjasama dan kolaborasi terkait dengan upaya mendapatkan obat maupun vaksin uh, dari virus COVID-19 ini uh, berbagai upaya kerjasama terus didorong uh, yang melibatkan tentu BUMN-BUMN kita dan beberapa atas mitra kita di uh, luar negeri sehingga upaya kita pertama tentu mendapatkan obat dan ke depan adalah vaksin bisa terus uh, apa namanya didorong dan juga ibu di berbagai kesempatan selalu menyuarakan terkait dengan pentingnya negara berkembang untuk mendapatkan vaksin dan obat dengan harga yang terjangkau, itu juga terus disuarakan oleh ibu menteri luar negeri. Tentu beberapa komunikasi informal juga beliau lakukan dengan beberapa menteri seperti sering saya sampaikan, beliau selalu close contact dengan beberapa menteri yang sangat terkait misalnya Mendo Malaysia, India, lalu Australia, itu karena adalah sahabat dekat beliau, beliau selalu komunikasi rat, memang tidak ada formal apa komunikasi yang dilakukan oleh beliau, tetapi informal, beliau selalu close kontak dengan menteri-menteri tersebut. Mungkin saya sampai tambahkan adalah hari ini Ibu berpartisipasi menjadi pembicara di acara webinar Mempertahankan momentum investasi Dengan Pak Kepala BKPM Yang melibatkan kurang lebih 40 duta besar Kepala perwakilan kita di luar negeri di mana Ibu Menteri dan Bapak Kepala BKPM uh, Koordinasi terus menerus Dan memastikan memberikan arahan kepada Kepala perwakilan kita di luar negeri Untuk uh, fokus Bagaimana di era pandemi ini uh, Terus mendorong agar mitigasi dampak ekonomi sosial yang pasti berdampak kepada Indonesia dapat diminimalisir khususnya bagaimana mendorong apa namanya sektor-sektor uh, investasi yang yang memungkinkan untuk bisa terus uh, difokuskan oleh duta besar kita di luar negeri sehingga pas uh, pandemi uh, kita bisa langsung dapat uh, berlari kencang uh, bisa dapat langsung recovery khususnya mengeksplor beberapa kesempatan apa namanya uh, investasi di bidang-bidang yang terkait erat dengan kondisi pandemi saat ini, misalnya bidang IT dan bidang kesehatan uh, itu hal-hal uh, yang selama ini uh, dilakukan oleh Ibu Menteri selama satu minggu terakhir Insya Allah Jumat besok kita sedang fixkan waktunya Ibu Menteri dijadwalkan untuk komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Estonia, Urmas Rensalu uh, kebetulan Estonia adalah Presiden Dewan Kamanan PBB Pada bulan Mei ini Kedua Menteri Luar Negeri Direncanakan akan melakukan komunikasi Tentang dua hal yaitu Penanganan masalah Covid-19 Dan kerjasama kedua negara Di Dewan Kamanan PBB Itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Terima kasih teman-teman semua Mudah-mudahan tetap sehat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Rizal Rekan-rekan sekalian mungkin kita sekarang langsung masuk ke Pertanyaan yang sudah kami kompilasi Bagi teman-teman sekalian Dalam hal ini, kalau kita lihat Dari jenis pertanyaan yang disampaikan Banyak terkait dengan aspek perlindungan warga Terkait dengan COVID Dan juga ada beberapa pertanyaan Yang sifat umum Nanti Pak Yuda akan Banyak menjelaskan mengenai masalah Perlindungan warga hal-hal spesifik Terkait perlindungan WNI Namun ada satu pertanyaan dari Pertanyaan dari Ibu Santi menurut saya, dari mengenai, mengenai Laut Cina Selatan e, kami tadi melihat Ibu Santi juga mengikuti e, press briefing Ibu Melu mengenai kepada media asing e, jawaban atas pertanyaan sudah sebenarnya disampaikan oleh Ibu Melu tadi dalam pertemuan e, siang hari tadi, jadi you may quote from the minister yeah. that's already answered e, pertanyaan selanjutnya mengenai juga dari Ibu mengenai dari SP Australian Financial Review mengenai hubungan Indonesia Australia sebenarnya besar sudah dijawab oleh Pak Rizal. Namun pada intinya adalah saat ini seperti yang selalu disampaikan oleh Ibu Mendo ada saatnya kita membangun memastikan kerjasama dan solidaritas antar bangsa. Solidaritas antar bangsa ini tidak terkecuali juga antar kita dengan sesama negara tetangga. Jadi hubungan bilateral yang ada antara Indonesia dengan Australia juga harus juga berkontribusi dalam ikut berkontribusi dalam upaya kita memitigasi masalah penanganan COVID. Mengenai kapan uh, Dubes Giri akan kembali, sebaiknya ditanyakan ke pihak Australia karena tentunya mereka yang lebih tahu. Uh, bila kondisi kesehatan yang bersangkutan untuk kondisi lebih kondusif untuk kembali uh, bisa bertugas kembali Jakarta. Namun seperti yang telah terjadi sebelumnya, informasi mengenai rencana Penugasan beliau dari kamera telah pula disampaikan ke Diakim Kemlu. Eh, antisipasi mungkin hal serupa disampaikan pada saat yang bersangkutan akan kembali bertugas di Jakarta eh, Melaksanakan tugasnya dari Jakarta Baik, selanjutnya mungkin rekan-rekan ada beberapa pertanyaan spesifik mengenai anak buah kapal Dan untuk itu saya minta Mas eh, Yuda untuk memberikan tanggapan Silakan Mas Yuda Terima kasih Pak Faizaza. Terima kasih Mas Rizal. Selamat sore teman-teman media. Salam Semangat, salam sehat. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang baik. Kami mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman media. Pertama terkait dengan ABK kita yang ada di Korea Selatan. Pertanyaannya adalah terkait 14 ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal Longsing 629 yang kini berada di hotel kawasan Busan sejak April mereka ingin kembali ke Indonesia namun bingung siapa yang menjayai nah, jadi kami dapat sampaikan bahwa eh, KBRI kita di Seoul eh, telah berkoordinasi dengan agen kapal yaitu FISCO Ini agen kapal dari yang ditunjuk oleh pihak prinsipal yang ada di RHT eh, sejak tanggal 16 April 2020 eh, termasuk untuk memfasilitasi ketibaan 14 ABK kita, jadi sejak informasi diberikan KBI sudah melakukan koordinasi dengan para agensi tersebut dan saat ini 14 ABK kita dalam masa kehadiran sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Korea Selatan dan informasi terakhir yang kami dapat, untuk rencana kepulangan pihak prinsipal jadi sudah menyiapkan tiket pulang pada tanggal 8 Mei 2020 setelah menyelesaikan proses karantina wajib jadi berdasarkan PMNLU 5 2018 penanganan pelindungan warga negara kita kita selalu mengedepankan tanggung jawab dari pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah pihak prinsipal, pihak agensi dan juga mining agensi yang ada di Indonesia untuk kaitan ini pihak agensi sudah menyiapkan tiket kepulangan dan sudah terjadwal tanggal 8 Mei lalu pertanyaan yang kedua Nah, perusahaan yang bertanggung jawab atas keberangkatan ABK tersebut yaitu PT. La PT. Alvira dan PT. Karunia Bakti nah, hingga saat ini belum ada upaya dari mereka untuk memulangkan 14 ABK jadi dapat kami sampaikan sebagaimana penjelasan sebelumnya ke 14 ABK ini sudah dijadwalkan akan pulang tanggal 8 Mei 2020 sehingga kita melihat mereka sudah memenuhi kewajibannya lalu untuk pertanyaan terkait dengan ABK lagi. Ini terkait dengan bagaimana penanganan ABK yang sakit di kapal. Ini mungkin lebih banyak terkait dengan kasus yang ada di kapal Pesia. Apakah terjamin keselamatannya? Apakah Kemlu memfasilitasi tuntutan keluarga ABK Pujioko yang meninggal di Symphony of the Seas? Dan bagaimana respon manajemen kapal? Jadi dapat kami sampaikan mungkin secara statistik dahulu, secara statistik dahulu bahwa per hari ini untuk e, kapal pesiar ada 20 kapal pesiar e, di mana ABK WNI kita awak kapal awak kapal e, WNI kita memiliki kasus e, confirm e, covid cases jadi total dari 20 kapal tersebut ada 172 awak kapal WNI yang e, me, tercatat e, memiliki kasus positif covid-19 di mana 87 dalam masa perawatan 81 e, dinyatakan sudah sembuh dan 4 e, meninggal dunia. Salah satunya tadi adalah almarhum Pujioko. E, nah, terkait dengan e, terkait dengan bagaimana penjaminan keselamatan tersebut, e, sebagai informasi AIMO telah mengeluarkan circular letter ICS Coronavirus Guidance for Ship Operators for the Protection of the Health of Seafarers. Jadi e, dalam circular tersebut disebutkan bahwa Kapten kapal, pemilik kapal wajib untuk memiliki health officer dan kemudian melaporkan kepada otoritas tempat jika terjadi kasus, kasus penyakit di sana. Nah, Dalam kaitan penanganan, hak-hak dari almarhum Kujoko, KBRI kita yang ada di Washington DC dan juga KJRI kita yang ada di Houston telah berkomunikasi dengan pihak prinsipal dan juga pihak uh, Manning agency yang ada di Indonesia uh, kita telah uh, mem uh, memfasilitasi permintaan keluarga untuk memakamkan almarhum di mereka sikat dan itu sudah dipenuhi oleh pihak uh, prinsipal dan saat ini kita sedang uh, menyelesaikan meminta pihak agency dan juga prinsipal untuk segera menyelesaikan hak, -hak uh, yang bersangkutan yaitu hak gaji dan juga pengembalian personal efek uh, dari almarhum Lalu pertanyaan mengenai berapa total cruise ship yang masih memiliki ABK saat ini. Dalam catatan kami hingga hari ini, sekali lagi kami sampaikan bahwa angka ini adalah angka dinamis, karena angka ini selalu bergerak sesuai dengan informasi yang diterima oleh perwakilan kita dan juga informasi yang diberikan oleh pihak principal. Sampai hari ini tercatat 190 kapal dengan total uh, awak kapal WNI sebanyak 23.570, uh, di mana 12.990 sudah kembali ke uh, Indonesia. Nah, jadi kami sampaikan 23.570 tersebut itu adalah awak kapal Indonesia yang berpotensi terdampak uh, karena penyebaran uh, COVID-19 uh, yang ada di dunia, sehingga banyak pihak operator atau pihak prinsipel kapal, memutuskan untuk menghentikan operasi pelayarannya dan kemudian mengembalikan para krunya kembali ke daerah asal masing-masing atau negara masing-masing termasuk salah satunya adalah Indonesia. Tapi dalam pengalaman kami ketika memfasilitasi pemulangan, tidak semua awak kapal Indonesia memilih untuk pulang. Ada yang tetap memilih untuk bekerja sebagai minimum manning. Jadi untuk operasi kapal pesiar tetap diperlukan minimum safe mining, dan mereka memilih, beberapa memilih untuk tetap bekerja untuk jamaah tablik kami bisa sampaikan ada pertanyaan mengenai 10 jamaah tablik Indonesia yang ditolak permintaan bel belinya jadi kami dapat sampaikan bahwa kasus ini terjadi di Bandra, Mumbai, ada 10 orang anggota jamaah tablik Indonesia yang ditahan pihak kepolisian dengan tuduhan pelanggaran-pelanggaran penal code dalam hal ini, perwakilan RI, KJRI Mumbai, bersama dengan pengacara, telah memberikan pendampingan hukum. Saat ini, sesuai dengan perlindungan kekonsuleran yang kita berikan, maka kita akan mengikuti proses hukum yang ada, sesuai dengan proses hukum yang ada di India. Kita berfokus kepada pemenuhan hak-hak para WNI kita. Sehingga dalam proses hukum yang ada, seluruh hak-hak yang bersangkutan, yaitu didampingi oleh pengacara, didampingi oleh interpreter jika membutuhkan dan kemudian mendapatkan hak akses untuk menghubungi perwakilan kita yang terdekat itu tetap terpenuhi. Lalu terkait dengan data terakhir tablik jama tablik apa yang ada di India dapat kami sampaikan bahwa per 4 Mei 2020 tercatat ada 732 WNI jama tablik di India, 75 sudah dinyata yang 75 dinyatakan positif COVID-19. 73 diantaranya sudah sembuh, jadi dua masih dirawat. Saat ini tercatat 286 WNI ditahan berdasarkan first information report. Jadi first information report itu adalah laporan polisi kepada pihak pengadilan. 138 diantaranya sudah dalam status judicial custody. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan protokol. Yang diberlakukan untuk WNI repatriasi ketika uh, tiba di bandara Dapat kami sampaikan bahwa uh, saat ini uh, Kami kebetulan uh, tadi pagi uh, Baru saja uh, mengikuti fitcon uh, dengan Kementerian Kesehatan Jadi Kementerian Kesehatan saat ini sedang memperbarui protokol kesehatan Bagi WNI yang tiba dari luar negeri Nanti sebentar lagi uh, setelah dipinalkan Akan segera disampaikan secara resmi oleh Kementerian Kesehatan, tapi secara garis besar dapat kami sampaikan bahwa ada upaya untuk memperketat protokol kesehatan dalam rangka mencegah imported cases dari warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri. Jadi di satu sisi, sesuai dengan Undang-Undang 6 tahun 2011 mengenai keimigrasian, Pasal 14, seluruh warga negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk ke dalam wilayah Indonesia. Jadi mereka tetap bisa masuk tapi e, untuk mencegah imported cases maka akan diterapkan protokol e, kesehatan yang lebih ketat yaitu e, pemeriksaan tambahan di bandara baik itu berupa pemeriksaan e, cek suhu tubuh, saturasi oksigen dan melakukan rapid test dan atau PCR. Ini yang e, apa usulan yang sedang e, diukodok dan nanti akan segera disampaikan oleh secara resmi oleh Kementerian e, Kesehatan. Lalu pertanyaan 11 mengenai kapan-kapan kemlu membuka pintu masuk untuk wni yang dan atau pekerja migran yang ingin pulang. Nah, tadi sesuai dengan yang kami sampaikan sebelumnya bahwa berdasarkan undang-undang Undang-undang Keimigrasian Pasal 14, seluruh warga negara Indonesia eh, tidak dapat ditolak masuk ke dalam wilayah Indonesia. Jadi kita akan selalu membuka pintu bagi warga negara Indonesia yang akan kembali ke Indonesia. Namun tentunya. Kementerian Orang dalam hal ini menghimbau bagi warga negara kita yang memang tidak ada keperluan mendesak, tidak ada situasi yang memaksa untuk pulang, mungkin bisa stay di negara masing-masing. Nah, bagi warga negara kita yang dalam situasi tertentu, sebagai contoh pekerja migran e, Indonesia yang e, telah habis masa kontraknya, atau mahasiswa kita yang telah selesai menyelesaikan studi sehingga visanya akan segera berakhir, maka dia... E, Dapat pulang ke Indonesia dengan memenuhi protokol kesehatan yang tadi sudah kami sampaikan Selanjutnya Terkait dengan penculikan WNI di Gabon Jadi dapat kami sampaikan KBRI kita yang ada di Abuja Telah berkomunikasi dengan pemerintah Gabon tapi hingga saat ini kita belum menerima informasi resmi terkait dengan kejadian tersebut. Berdasarkan sumber-sumber terbuka yang didapat oleh perwakilan, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 3 Mei pada hari Minggu, di mana sejumlah perompak menyerang dua kapal ikan berbendera Senegal, yaitu Amager 2 dan Amager 7 di perairan Liberfield, Gabon nah di dalam konteks ini kami masih menunggu konfirmasi resmi dari otoritas di Gabon terkait dengan kejadian tersebut. lalu pertanyaan mengenai bagaimana perkembangan dua WNI di Australia terinfeksi COVID dapat kami sampaikan betul sesuai dengan data yang ada di kami untuk di wilayah Australia ada dua warga negara kita yang terinfeksi COVID-19 dan statusnya saat ini masih dalam perawatan dan kondisinya stabil. Untuk yang WNA tadi sudah disampaikan Bapak Ibu. Demikian Bapak. Terima kasih. Bapak. Baik, rekan-rekan sekalian, apa yang disampaikan oleh Mas Yuda dalam menjawab semua pertanyaan? Sebenarnya telah menutup acara press briefing kita pada hari ini. Jadi sekali lagi, saya, saya, Mas Rizal, Mas Yuda mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi rekan-rekan sial dalam press briefing hari ini. Banyak yang bisa diambil dari statement Ibu Melu pada siang hari tadi untuk melengkapi informasi rekan-rekan sekalian dan pada forum kita siang hari ini lebih terfokus pada aspek perlindungan warga negara Indonesia selanjutnya kita berjumpa lagi mungkin minggu depan dalam kesempatan press briefing yang lain sama rekan-rekan sekalian tetap sehat sampai kita ketemu lagi di minggu depan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh